substansi itu apa? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan substansi itu. Kata kuncinya di bagian pendahuluan, gap analisisnya seperti apa? Di bagian metode itu bagaimana modifikasi metodologi risetnya, kan? Di hasil bagaimana penyajian-penyajiannya? Di pembahasan bagaimana novelty itu terbahas? Di referensi bagaimana referensi yang digunakan memang referensi-referensi yang baik ya, sumber primer ya, sebagian besar jurnal misalnya begitu. Itu yang menjadi titik kita, titik fokus kita sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat sekilas di Sinta ini data update tadi malam, ya. Tadi malam saya update datanya nah, dari 5.148 jurnal terakreditasi di Indonesia. Ini adalah jurnal-jurnal Paut, ya kira-kira kalau lima besarnya ya seperti inilah. Ya memang jurnal Obsesi ini tidak hanya namanya yang obsesi, tapi pengelolaannya juga terobsesi mungkin ya. Nah, sehingga memang menjadi jurnal terbaik di dunia pendidikan anak usia dini Indonesia. Ya saya kira jurnal ini nanti bisa menjadi salah satu jurnal yang diandalkan untuk reputasi internasional. Ada jurnal Cakrawala Dini, ada jurnal Anak usia dini milik Universitas Muhammadiyah Surabaya, ada Golden X ya, dan seterusnya. Nah, ini lima besar jurnal PAUD kalau di dalam uh, data Sinta ya. Baik, itu tadi apresiasi-apresiasi untuk organisasi Bapak-Ibu. Sekarang kita masuk pada uh, sesi diskusi kita. Ya, sesi paparan kita pagi hari ini itu ada empat hal ya. Yang memang tampaknya perlu kita jadikan sebagai bahan diskusi ya Yang pertama peran reviewer ya Jurnal PAUD untuk menjadikan jurnal ini jurnal-jurnal yang berreputasi Baik nasional maupun internasional Lalu kemudian proses review artikel Seperti apa standar yang digunakan sekarang ini Lalu kemudian kita akan nanti simulasi mereview artikel jurnal PAUD ya saya mau izin mengambil salah satu artikel di jurnal Bapak Ibu tetapi tidak saya munculkan nama penulis dan sebagainya ya nanti kita coba simulasikan artikel ini ya walaupun sudah publish tetapi perlu kita simulasikan seperti apa kondisi artikelnya jadi harapannya nanti setelah kita diskusi ini Bapak Ibu bisa menggunakan kalau ada yang bermanfaat tentu nanti digunakan untuk Proses review dan menerbitkan artikel tahap berikutnya ya setelah bulan November ini atau setelah Desember gitu Lalu kemudian nanti tindak lanjut hasil review Sebagai informasi Bapak-Ibu sekalian hari ini kita masih menilai jurnal yang cukup banyak ya Hampir 3000 jurnal yang mengajukan akreditasi dan reakreditasi Saya sendiri sekarang kebagian penilaian untuk minggu ini 162 jurnal yang harus saya nilai, saya baru selesai 140-an jurnal, ya. Mungkin dua hari ini harus selesai karena rencana kita tanggal 4 Desember rapat pleno untuk menetapkan hasil akreditasi dan reakreditasi jurnal yang periode 3 tahun 2020, ya di bulan Desember ini. Tanggal 4 nanti rencana kita pleno. Nah dari perkembangan yang ada, ya ternyata memang jurnal-jurnal kita itu semangat sekali untuk reakreditasi, ya. Tapi tentu kita memprioritaskan yang akreditasi dulu, yang akreditasi kita prioritaskan, yang reakreditasi juga kita lakukan ya. Karena ternyata satu kali terbitan itu syarat yang sekarang diterapkan rata-rata satu, satu kali terbit, ajukan, satu kali terbit, ajukan, satu kali terbit, ajukan. Nah ini tentu tidak masalah ya, tidak apa-apa kalau semangat teman-teman pengelola memang besar seperti itu ya. Nah, namun demikian nanti harapannya. Kalau Bapak Ibu mengajukan reakreditasi ya, jurnal, tentu sudah dilakukan simulasi dulu, simulasi dulu. Ya, misalnya kalau dari Sinta 3, kalau dari Sinta 3 itu mengajukan reakreditasi itu pasti mintanya Sinta 2, gitu kan? Kalau dari Sinta 4 mengajukan reakreditasi itu ya bisa naik ke Sinta 3. Nah, syukur kemudian Sinta 2. Apalagi sekarang riwetnya sudah cukup banyak, ya. Kementerian menyiapkan reward miliaran untuk jurnal-jurnal kita, ya, sehingga nanti mudah-mudahan Pak Ketua, ya, ini BPJ PAUD ini bisa mengelola teman-teman, sehingga nanti jurnal-jurnal PAUD banyak yang mendapatkan hibah tata kelola jurnal, termasuk juga dapat insentif, ya. Karena kalau insentif kan tidak perlu SPJ ya, tidak perlu melaporkan. Dalam artian, tidak perlu melaporkan. Sampai nota dan kwitansi, ya. Jadi, cukup sudah diterima, bukti terimanya selesai. Nah, itu bonus, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ya, kita mulai diskusi kita pagi hari ini dengan potret reviewer. Ya, reviewer ini memiliki keunikan di jurnal-jurnal di tempat kita, ya terutama juga jurnal-jurnal yang Bapak-Ibu kelola. Baik, yang pertama, orang menjadi reviewer di jurnal PAUD misalnya, itu biasanya berawal dari persahabatan, kenalan, ya, atau kemudian pernah berjumpa di dalam forum ilmiah yang berujung menjadi reviewer jurnal kita. Jadi para reviewer itu, Sementara ini sebagian besar itu menjadi reviewer jurnal kita karena proses-proses persahabatan, proses-proses kenalan, ya, proses-proses pertemanan ketika studi dan sebagainya. Kita berharap ke depan orang menjadi reviewer itu karena memang budaya akademik, ya, karena memang menjadi berbeda, ya. Kalau sudah menjadi budaya akademik. Orang mereview itu akan totalitas, ya. Orang mereview itu akan maksimal dalam mereview. Sementara ini kalau kita beri artikel ke para reviewer, ya berba, beragam hasilnya, ya. Ada yang mereview sekedar tata tulis, ada yang mereview hal-hal yang khusus saja, ada ada yang mereview yang sangat rinci, rinci gitu ya. Lalu yang kedua kita perlu mendorong peran reviewer untuk menjadikan jurnal kita ini jurnal bereputasi nah bagaimana reviewer yang ada ini merasa memiliki jurnal kita ya? bagaimana reviewer yang ada ini mengambil peran dan menjadi bagian dalam mereputasikan jurnal menjadi jurnal yang berkelas dunia harapannya lalu antara penguasaan konten keilmuan, tuntutan kebahasaan, dan penggunaan OJS ini masih menjadi bahan uh, diskusi para reviewer. Ada reviewer yang konten keilmuannya tentang paut misalnya bagus, tetapi mungkin mohon maaf tidak familiar dengan OJS. Ya, Ada juga orang yang keilmuan pautnya bagus, tetapi karena artikelnya terbit berbahasa Inggris, Ya, sehingga ada persoalan memang ketika mereview, ketika artikelnya, artikel bahasa Inggris. Ada juga reviewer yang bahasa Inggrisnya bagus, kontennya bagus, OCS-nya kurang. Misalnya, nah yang seperti ini tentu harus menjadi perhatian bagi kita para pengelola jurnal. Lalu, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan agar para reviewer ya optimal dalam mereview? Nah. Mohon nanti ini menjadi bahan diskusi, apa yang saya sampaikan ini juga kita lakukan pada saat kami mengelola jurnal CPI dari nol juga, sama dengan Bapak-Ibu kan, dari tidak terakreditasi, menjadi jurnal terakreditasi, terakreditasi menjadi Sinta dua kemudian terindeks kopus, dari tidak memiliki kuartil memiliki kuartil Q4 Q4, Q3, Q3, Q2 ya, dan seterusnya ya, mudah-mudahan tahun depan jurnal kami Q1, karena memang suratnya sudah saya terima dari LC player dan dari Simago ya, jurnal kami Q1, tetapi saya belum berani mengumumkan karena memang surat resminya belum kami terima sebagai jurnal Q1 tahun depan mulai Januari mudah-mudahan ini bisa uh, tercapai. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita berikan kepada reviewer? Yang pertama, supaya reviewer itu optimal mereview, sementara keuangan jurnal kita minim, ya, maka hal -hal ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berilah para reviewer kita, ya, setiap awal tahun itu surat keputusan, atau surat keterangan, atau surat tugas. Dari publisher, kalau misalnya publishernya, misalnya dari apa, uh, win, uh, ya, dari win, Jogja, misalnya, ya, ditulis, dikeluarkan surat keputusan atau surat keterangan atau surat tugas lah namanya, silakan dari publisher itu setiap awal tahun, ya, jadi orang menjadi reviewer di jurnal kita tidak hanya nama, ya, tidak hanya nama yang terpampang di website jurnal tapi mereka juga kita beri semacam penghargaan dalam bentuk surat keputusan atau surat keterangan atau surat tugas. Banyak reviewer setelah mendapatkan surat keterangan atau surat tugas mengatakan bahwa ini lebih bernilai daripada kami diberi honor. Gitu ya. Daripada kami diberi honor mereview, kami merasa lebih bernilai kalau kami diakui oleh lembaga publisher di mana jurnal diterbitkan. Ya, lalu kemudian yang kedua, sertifikat ya atau piagam dari pengelola jurnal. Kalau tadi dari publisher, publisher bisa perguruan tinggi, bisa lembaga, bisa juga asosiasi ini, bisa juga organisasi ini yang Bapak-Ibu kelola ini ya menerbitkan surat keterangan dan sebagainya. Nah, kemudian sertifikat atau piagam dari pengelola jurnal. Nah, ini ranahnya chief editor. Ya, ketua pengelola jurnal menerbitkan sertifikat yang di dalamnya menerangkan bahwa nama nama tertentu sebagai reviewer eh, apa, jurnal ini. Ya, syukur sertifikatnya diterbitkan per mereview. Jadi mereview artikel dengan judul ini, ya diterbitkan sertifikat oleh pengelola jurnalnya. Ya, ini juga akan menambah energi para reviewer. Yang ketiga, pelibatan dalam kegiatan lembaga. Misalnya kalau Reviewer jurnalnya, uh, misalnya Uin Jogja lah tadi misalnya ya, ya ketika ada kegiatan di fakultas, di prodi, ya, Paud di sana, ya orang-orang yang menjadi reviewer di jurnal kita ya sekali-sekali diundang ya untuk memberikan diskusi materi ceramah dan sebagainya. Upaya-upaya ini kan upaya-upaya supaya reviewer itu merasa memiliki jurnal kita karena hasil dari review dan Refleksi kami ya selama menjadi asesor jurnal sejak 2017 sampai sekarang itu ada banyak reviewer jurnal yang sebagian besar baru nama yang muncul di website jurnalnya, tetapi kerja sebagai reviewernya itu belum optimal ya. Oleh karena itu kita perlu melakukan optimalisasi melalui apa? Pertama adalah penghargaan kepada para reviewer kita. Ini menjadi sangat penting ya. Yang keempat kita bantu ya penggunaan fasilitas di OJS. Ya mohon maaf mungkin review-review yang sudah sepuh atau kemudian uh, tidak lagi kemudian apa familiar dengan perangkat-perangkat OJS ya harus kita bantu ya bagaimana caranya ya dan kita proses reviewnya juga mohon dimudahkan ya jangan sampai reviewer kita itu ketika mereview artikel kita itu dengan banyak instrumen, checklist, checklist, beri keterangan, catatan, jadi terlalu ribet, gitu ya. Nah, padahal untuk mereview sebuah artikel, ya agar artikel itu nanti standar dan berkualitas, tidak harus ribet mereviewnya. Contohnya misalnya hal-hal yang ada jumlah katanya, abstrak, jumlah kata artikelnya, itu mungkin ya nggak perlu lah, ya seorang reviewer itu sampai ngecek itu, ya. Review itu harus pada hal-hal yang berkaitan dengan substansi kualitas artikel saja, ya. Jadi, dimudahkan saya jangan terlalu banyak instrumen untuk mereview, tapi dimudahkan saja. Jurnal-jurnal bereputasi internasional itu bahkan para reviewer itu diberi kebebasan dengan gaya bebas mereviewnya terserah, ya. Mau cara apa silahkan, tetapi intinya pada substansi artikel jadi mari kita mulai belajar terus untuk keluar dari situasi yang mengungkung dalam sisi administrasi ya kadang-kadang kita ini terlalu banyak urusan administrasi sementara kualitasnya kemudian menjadi kurang uh, optimal ini beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai pengelola jurnal terhadap para reviewer kita supaya para reviewer kita ini merasa memiliki kita ya bersama-sama reviewer para pengelolanya ini jurnalnya akan menjadi lebih ringan ya untuk bisa menjadi jurnal yang bereputasi. lalu kemudian ini sebagai contoh ya ini lembaran review artikel yang ada di jurnal kami ya seperti ini jadi tidak tidak ribet ya tidak ribet jadi misalnya ada tidak ya lalu kemudian apa catatan dari reviewer untuk bagian-bagian yang ada, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh autor atau co author ya merespon dari apa yang dimas diberi masukan oleh para reviewer. Jadi sekali lagi, tentu saja masukan dari reviewer yang banyak menjadi kurang bermakna ketika para autor tidak melakukan revisi berdasarkan masukan reviewer. Kita harus bisa memastikan sedikit yang direvisi, yang diminta oleh reviewer, tapi itu memang nyata ada di dalam artikel perbaikan. Ini justru yang lebih penting, ya, bukan hanya persoalan banyak, banyak tidaknya apa yang direview, tetapi tindak lanjut dari review itu yang harus kita amankan di dalam jurnal kita. Nah, Ini yang penting bagi para pengelola jurnal dan sekaligus juga reviewer. Ya saya masuk dulu sekarang pada substansi standar review artikel tentu harus mengacu pada instrumen penilaian akreditasi jurnal ya. nah, supaya apa supaya para uh, autor itu mendapatkan ya, kualitas artikelnya dari masukan masukan para reviewer jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan Jurnal ini kan punya gaya selingkung sendiri-sendiri, ya kan? Nah, ada di mana? Ada di panduan penulisan. Nah, harus konsisten dulu antara artikel yang direview dengan panduan penulisan di jurnal itu. Itu harus bisa dipastikan, ya. Karena panduan reviewer itu jangan sampai kemudian berlawanan dengan artikel yang terbit. Ya, jadi sementara kita sebagai reviewer itu kadang-kadang ketika mereview artikel ya tidak lagi melihat panduan penulisan jurnal itu ya. Oleh karena itu ini bagian dari para editor, ini bagian dari fungsi pengelola jurnal untuk memastikan bahwa ya artikel yang terbit memang sesuai dengan panduan penulisan Nah ini jangan sampai kemudian misalnya abstrak isinya tujuan metode hasil simpulan, nah, tetapi ada juga abstrak yang diterbitkan tanpa simpulan, ada abstrak yang diterbitkan tanpa tujuan. Nah ini kan berarti ada persoalan, ya. Yang pertama standar review, standar review itu arahkan saja langsung pada substansi ya. Apakah artikel itu memiliki tingkat orisinalitas dan memiliki kebaruan yang tinggi cukup? atau sangat tinggi ini menjadi hal yang penting jadi caranya adalah judul itu title itu di copy ya lalu kemudian dimasukkan ke mesin pencari di Google lalu di search ya nanti kalau judul yang seperti itu sudah banyak di Google nah itu sudah menjadi indikasi awal berarti karya karyanya tingkat originalitasnya rendah ya tingkat kebaruannya rendah jadi jangan menggunakan persepsi si reviewer Ya, wah, ini banyak, ini sudah, nih. Oh, ini sedikit, ini, ini, ini, artikel tentang ini. Oh, ini belum belum ada, ini, ini sangat jarang, ini, judul seperti ini. Nah, itu tidak boleh, ya. Kita harus mencoba mengkonfirmasi ke mesin pencari, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sumbangan keilmuan. Nah, para reviewer, karena ini bidangnya sama, ya. Misalnya, reviewer pendidikan mereview artikel PAUD, ini kan punya baik, pendidikan. Ya. Kita anggap linier. Ya. Nah, kita cek apakah artikel dengan judul ini itu perannya seperti apa kalau hari ini ada artikel ini. Apakah para penggiat pendidik paut kemudian akan sangat merasakan manfaat dari membaca artikel ini, karena artikel ini adalah solusi dari persoalan paut yang dirasakan dari ini, atau sebaliknya Adanya artikel ini tidak ada pengaruh apa-apa bagi dunia PAUD misalnya. Ada artikel ini ya enggak ada pengaruh, enggak ada juga enggak apa-apa. Artinya artikel itu sudah biasa-biasa saja. Nah, ini tinjauannya adalah tinjauan sumbangan keilmuan. Siapa yang tahu ini? Yang tahu adalah reviewer. Ya, karena reviewer itu orang sebidang. Inilah pentingnya reviewer itu sebidang supaya tahu ya kira-kira tingkat sumbangan keilmuan dari artikel yang direview seberapa besar ya. Lalu yang perlu kita lihat betul-betul adalah referensi ya. Referensi itu bisa dihitung. Berapa referensi yang mengacu sumber primer? Ya, referensi yang mengacu dari jurnal berapa referensi yang mengacu dari jurnal yang terbitan tahunnya itu katakanlah 10 tahun terakhir ya misalnya karena ini di akreditasi jurnal itu skornya tinggi 7 totalnya ya jadi skor 7 itu skor yang sangat tinggi sebuah jurnal nilai artikelnya cukup di atas 20 itu sudah Sinta 2 dijamin dua 20 21 22 itu sudah Sinta dua nilainya tapi kalau ini referensinya saja nilainya sudah 7 Berarti kan tinggal butuh 14 skor lagi dari yang lainnya, ya. Oleh karena itu referensi ini memiliki peran yang sangat tinggi, ya. Oleh karena itu kata kuncinya cek referensinya berapa jumlahnya, ya. Kalau teman-teman asesor sepakat, ya, jurnal itu menerbitkan artikel kalau mau cinta dua, ya sebaiknya per artikel minimal referensinya 15. Dari 15 itu lebih dari 80 persen jurnal atau sumber primer. Dari 15 itu yang terbitan 10 tahun terakhir itu lebih dari 80 persen. Nah itu sudah sempurna dari sisi referensi, ya. Lalu kemudian kita lihat ke pembahasan, ya. Pembahasan dicek. Yang pertama menceritakan penelitian lagi enggak? Oh misalnya masih. Masih menceritakan hasil penelitian? Oh masih, oh tentu saja ini bukan pembahasan yang diharapkan. Pembahasan yang diharapkan adalah membahas novelty artikel. Sekecil apapun temuan yang bersifat novelty, kebaruan, itu dibahas di pembahasan. Jadi pembahasan tidak lagi seperti artikel lainnya, pembahasan menceritakan penelitian. Pembahasan masih menceritakan hasil-hasil penelitiannya. Nah, padahal pembahasan itu mestinya membahas temuan dari temuan artikel itu. Nah, apakah membahas atau tidak? Karena sebagian besar sebenarnya rata-rata belum membahas. Masih mengulas penelitiannya lagi di pembahasan. Ini menjadi kelemahan. Lalu kemudian pembahasan itu ada referensi? Harus ada. Ya. Harus ada referensi. Dari mana referensinya? Dari buku. Oh no, ya, bukan dari buku. Pembahasan tidak mengutip dari buku kalau riset. ya Karena di pembahasan, fungsi dari referensi adalah untuk menyandingkan, membandingkan, menguatkan temuan. Sehingga yang paling layak digunakan untuk menyandingkan temuan ya sesama temuan. Sesama temuan yang sudah publish itu lebih baik, yaitu jurnal. Maka, di pembahasan referensinya, referensi dari jurnal nah, itu, kata kuncinya ya. Lalu, kemudian penyimpulan untuk bagian simpulan tidak usah meng mengikuti masalah. Misalnya, masalahnya ada tiga, simpulannya tiga, itu enggak pas ya. Di dalam artikel jurnal tidak seperti itu. Tujuannya ada tiga, maka simpulannya ada tiga itu juga enggak pas, ya. Jadi simpulan itu cukup satu paragraf, tidak usah dibuat poin per poin A B C D, tapi dibuat satu paragraf saja, dirumuskan secara konseptual, deskripsi, lalu dihubungkan dengan tujuan utamanya, ya, lalu kemudian dinarasikan temuan utamanya yang kalimatnya bersifat solutif. Ya, jadi membaca simpulan itu tidak mu, tidak perlu membaca artikel secara keseluruhan orang sudah paham bahwa solusi yang ditemukan di dalam artikel ini itu ini gitu. Nah itu harus ada di dalam simpulan, ya. Nah, jadi bapak ibu sekalian itu standar standar diakreditasi. Sementara kalau yang lain nilainya kecil kecil ya, misalnya judul judul itu lugas dan informatif. Saya membaca beberapa jurnal bapak ibu, sebagian besar Ya, judul itu masih mencantumkan nama lokasi penelitian. Misalnya penelitiannya dilakukan di paut titik-titik ya, di sebuah desa, di sebuah kecamatan, di sebuah kota. Itu tidak perlu, di dalam judul penelitian pendidikan tidak perlu. Ya Di dalam judul penelitian pendidikan itu beda dengan judul penelitian culture. Kalau budaya, iya, boleh. Tapi kalau pendidikan itu, dengan menyebutkan lokasi penelitian di judul, justru judul itu menjadi kurang lugas karena kesan penelitian lokalnya itu kuat. Jadi, kesannya seolah-olah ini cocoknya di paut, ini cocoknya di tempat ini. Gitu ya, ini yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Sementara kalau mau kita bicara sitasi, artikel yang paling mungkin disitasi ya, sitasi terutama oleh orang luar negeri, misalnya ya. Itu adalah judul-judul yang lugas, yang informatif, yang tanpa ada identitas-identitas tempat, terutama di bidang pendidikan. Ya, silakan Bapak Ibu bisa ngecek juri jurnal yang saya kelola. Saya tidak pernah menerbitkan artikel, ya, sejak reputasi itu. Nah, judulnya itu ada nama lokasi penelitiannya, kecuali memang beberapa bidang tertentu. Ya, misalnya culture di bidang teknik, itu mungkin tempat itu disebutkan. Lalu abstrak, jaga saja konsistensi ya antara panduan penulisan dengan abstrak yang diterbitkan. Saya paling sering mengomentari abstrak di dalam penilaian akreditasi yang saya komentari yang pertama apa? Cek kembali abstrak yang diterbitkan dengan panduan penulisan. Di dalam panduan penulisan tidak ada permintaan misalnya simpulan. Kenapa di abstrak ada simpulan? Atau sebaliknya, di dalam panduan penulisan, Simpulan itu diminta di abstrak tetapi ada artikel yang abstraknya itu tidak ada simpulannya Nah ini berarti tidak konsisten Nah ini kesalahan yang memang sering terjadi Nah yang kedua yang sering kita komentari di abstrak Konsistensi isi abstrak antar artikel dalam satu terbitan ya nah, Dalam satu terbitan itu kok abstraknya variasi ada yang sedikit sekali kalimatnya katakanlah 10 baris tapi ada juga yang 25 baris yang panjang begitu ini sudah menggambarkan mesti tidak konsisten isinya ya oleh karena itu konsistensi itu salah satunya adalah memang termasuk jumlah kata dan barisnya itu ya mendekati sama ya secara apa visual seperti itu lalu kemudian kata kunci nggak ada masalah saya kira semuanya bisa nah instrumen pendukung Bapak-Ibu reviewer, tolong nanti betul-betul hati-hati ketika mereview artikel yang ada tabelnya, yang ada gambarnya. Satu gambar saja nggak jelas, kabur ketika di-zoom oleh asesor, itu langsung mempengaruhi penilaian bagian ini, ya. tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal. ya Satu gambar kabur, tidak jelas tampilannya. Maka ketika ada gambar yang kabur, pilihannya adalah dua gambar ini dibuang, ya, yang pertama, gambar ini dibuang. Penting, ya, gambarnya penting, tapi kalau kabur nggak jelas, mending dibuang, mending dihapus gambarnya. ya Lalu kemudian ketika tabel, tabel itu cek standarisasi tabel untuk artikel jurnal, ya tabel yang standar itu tanpa garis depan belakang tanpa nomor misalnya kan nah, lalu kemudian apa tanpa warna-warni yang aneh-aneh gitu kan ya, jadi itu penting jadi standarisasi gambar dan tabel ya kalau ada satu saja tabel tidak standar sudah tidak akan mendapatkan nilai maksimal untuk uh, pemanfaatan instrumen pendukung ini yang nomor 6 ya, itu salah satunya adalah di dalamnya tabel dan gambar. Tetapi sebaliknya. Para reviewer tolong perhatikan ketika data penelitiannya itu angka-angka lalu angka-angka itu ditulis dalam bentuk paragraf sementara ditabelkan itu bisa, digrafikan itu bisa. Nah itu harus digrafikan atau ditabelkan, ya. Jangan sampai yang mestinya tabel malah dideskripsikan, ya kan? Nah, ini menjadi hal yang merugikan juga, ya. Karena apa? Penilaian hasil di dalam artikel itu disajikan secara baik, secara menarik, secara unik. Nah, kalau yang tadi angka-angka tadi dideskripsikan sudah pastilah males membacanya kita, ya. Tapi kalau dalam bentuk grafik dan tabel itu akan menjadi lebih menarik. Tentu saja tadi standar, ya, baik tabel maupun grafiknya. Untuk penggunaan bahasa, saya kira artikel-artikel kita sudah tidak mengalami persoalan yang nah, serius tentang bahasa. Ya, sudah cukup baik ya, tentang kebahasaan. Ya. karena memang kita sudah cukup lama belajar menulis ya dari dulu ya tentang bagaimana penggunaan-penggunaan nah, SPOK, penggunaan-penggunaan kata sifat dan sebagainya itu, kata hubung dan sebagainya. Saya kira sudah tidak ada problem yang serius di sini. Nah, lalu kemudian, nah sekarang, mari kita mulai mereview dengan membiasakan, ya, mencari dan menemukan sekecil apapun yang dinamakan novelty itu, ya, kebaruan itu. Ya, yang pertama, lihat di topik, ya, cek di topik. Kalau topiknya itu jarang yang mirip sulit ditemukan topik yang sama sasaran penelitiannya yang lokal-lokal tidak muncul di topik nanti title lah itu ya. Kemudian di judul itu ada kata-kata yang memiliki daya inovasi. Nah, saya kira itu sudah pintu novelty. Yang kedua di pendahuluan ada prasyarat minimal yang harus dipenuhi kalau ingin Sinta 2, ya. Kalau ingin Sinta 2 Apalagi kalau ingin ke Skopus, ya, ada prasyarat minimal yang harus dipenuhi di pendahuluan. Apa itu gap analisis? Ya, jadi bapak ibu harus bisa menampilkan, ya, sebelum tujuan penelitian harus ada satu dua paragraf yang di dalamnya mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang tema yang sedang kita teliti yang sudah publish di berbagai jurnal ya. Syukur jurnalnya adalah jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, lalu nanti orang akan tahu setelah membaca tujuan penelitian di pendahuluan, orang tahu, oh ini tujuannya berbeda dari yang sudah ada yang sudah publish. Bedanya itu ke sini loh. Bedanya ini loh Nah, ini menjadi penting ya gap analisis. Ini gap analisis ini paling sering kita komentari di dalam penilaian akreditasi jurnal hampir semua komentar saya, saya singgung tentang gap analisis ini karena bagaimana kita bisa mengantarkan novelty Ya, kita tidak minta novelty yang tinggi yang besar, kita minta yang penting ada, mulai berlatih untuk menampilkan novelty sekecil apapun, nanti ke depan kan akan bisa menghasilkan novelty yang lebih besar, kalau Berangkat dari yang kecil-kecil itu saja sudah oke okay, gitu kan. Nah, lalu kemudian di metode. Nah, penelitian pendidikan di Indonesia sebagian besar kita ini terkungkung dengan metode. Ya, satu misalnya kalau kita ambil action research, PTK ambil dari Sugiono atau Suarsimi, kita terkungkung metodologi yang ada dari rujukan yang kita ambil kita ambil riset and development, kita terkungkung dari tahapan-tahapan yang ada. Kita ambil penelitian kuasi eksperimen, mix method, penelitian deskriptif kualitatif dan sebagainya, itu kita juga terkungkung. Yang saya maksud adalah tolong di bagian metode ya, ada inovasi, ada modifikasi. Minimal modifikasinya di bagian apa? di bagian alat pengumpul data kalau misalnya instrumennya wawancara maka coba ditampilkan dinarasikan disampaikan kepada pembaca bahwa instrumen wawancara ini beda dengan wawancara-wawancara lainnya instrumen wawancara yang dikembangkan dalam penelitian ini tuh ada spesifikasinya ada keunikannya apa keunikannya ya tulis di situ. Kalau itu angket, tulis juga seperti itu. Kalau itu soal tes, tulis juga seperti itu. Ya, kalau itu analisis dokumen, juga ada sesuatu yang unik, sesuatu yang sifatnya modifikasi. Para ada teman-teman pengelola jurnal itu mengatakan cenderung metodologi penelitian pendidikan itu sama, mirip-mirip satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang menjadi persoalan kita ya, supaya apa menguatkan, novelty. Jadi, di dalam metode saja sudah kuat ya. Konstruksi novelty yang dibangun, ya. Lalu yang terakhir pembahasan, ya. Jadi kadang masih menceritakan proses riset, ya menjelaskan data konseptual ini jangan sampai terjadi di, di pembahasan. Di pembahasan mendefinisikan sesuatu, di pembahasan menyebutkan adalah yaitu merupakan sebagai itu sudah nggak pas itu, ya. Nah, itu sudah selesai di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan saja konseptual itu dibatasi, malah muncul di pembahasan ini menjadi persoalan kita. ya. Oleh karena itu, yang dibahas apa, novelty-nya sekecil apapun dibahas dengan kalimat penulis, gitu loh. Ya, sehingga kita nanti kemudian bisa mengurai satu, dua, tiga, empat, lima paragraf di pembahasan yang itu memiliki novelty yang kuat. Jadi kalau artikelnya disimilaritas dengan software turnitin itu di pembahasan tidak ada yang ngeblok blong artinya bahwa memang betul-betul karya si penulis. Kalau di bagian pembahasan banyak yang terblok terblok, oh itu berarti mungkin konseptual-konseptual yang dimasukkan. Nah, ini berarti nggak pas, ya. Lalu kemudian nah, sekarang saya mau izin kita melakukan simulasi review. Nah, ini simulasi review ya. Ini sebuah artikel saya ambil dari sebuah jurnal, tidak perlu saya tuliskan jurnalnya ya. Di artikelnya juga, mempunyai siapa, enggak penting lah. Kita belajar uh, apa, simulasi review. Yang saya blog ini, itu mengalami satu uh, apa uh, hal yang oh, harus, kita, oh, oh. harus kita cermati oh. lagi. Misal abstrak, tujuan tidak penelitian bahkan ini, bahkan adalah bahkan ini adalah satu dua tiga empat lima. Nah, saya menyebutkan di sini tujuan yang paling penting. Ya, saya sebenarnya bisa menulis misalnya begini bahasa aslinya ya. Terlalu dipaksakan tujuan itu di dalam abstrak. Jadi dimunculkan mungkin ada tiga empat tujuan, munculkan semua. Ini bahasa kita terlalu dipaksakan. Tetapi karena kita sadar sebagai asesor asesor jurnal itu kan tidak mereview asesor jurnal kan tidak mencari kelemahan artikel kalau mencari kelemahan artikel itu gampang mudah sekali ya kita di asesor jurnal kan bersahabat dengan pengelola jurnal maka bahasa kita adalah teman-teman asesor ini mendampingi pengelola jurnal bersama-sama pengelola jurnal untuk lebih baik maka bahasa saya tujuan yang paling utama, yang paling penting yang dimasukkan saja di abstrak gitu. Aslinya bahasa yang lebih pedes ya, tujuannya ini terlalu dipaksakan. Nah, tidak proporsional. Nah, kalau dielek-elek gitu ya bahasanya itu ngelek-ngelek itu bukan itu. Kalimat kita harus hati-hati karena kita ini pendampingan, ya. Tujuan yang paling penting yang dimunculkan. Jadi kalau tujuannya ada beberapa ini, mana tujuan yang paling penting sebenarnya? Yang paling utama di dalam artikel ini itu yang dimunculkan di abstrak ya, sehingga tidak dipaksakan koma-koma atau bahkan beberapa abstrak dibunyikan satu dua tiga atau a b c a itu tidak perlu ya jadi tujuan yang paling penting apa tetap ada nggak mungkin ya tujuan boleh lima bulan enam empat tetapi yang paling utama tetap ada satu ya metode nah, di sini kan ditulis menggunakan metode blablablabla bla bla bla dan seterusnya Ya, komentarnya adalah sebaiknya metode utama yang dituliskan, ya, misalnya apa di sini apakah ini metodologinya deskriptif kualitatif, Ya, nah itu yang menjadi lebih penting tetapi yang tentang statistiknya metode analisis datanya mungkin itu ditutup saja nanti saja di metodologi misalnya gitu ya, lalu kalimat hasil yang lugas, nah, misalnya di sini hasilnya ya bahwa pengaruh yang dihasilkan bla bla, bla bla terhadap anak usia dini bersifat positif ini kan pembaca akan membaca lagi hasil ini ditunjukkan koefisien regresi yang positif saya sebagai pembaca di abstrak ini saya tidak menemukan hasil yang bahasanya itu operasional gitu loh, yang mudah dipahami gitu ya. maka tolong nanti kalimat dihasil di abstrak Abstrak ini kan intisari ya. Itu yang lugas-lugas, nah, lugas itu maknanya orang awam membaca itu ngerti. Itulah, apalagi kalau orang paut itu yang membaca ini langsung, "Oh, hasilnya begini, ini oke, oke, oke, gitu ya. cepat, cepat paham." Gitu. Lalu cek kesesuaian simpulan dengan judul artikel, Bapak Ibu sekalian. Mumpung di abstrak di bagian akhir, kan misalnya ini. Artinya peningkatan karakter anak usia dini secara nyata dipengaruhi oleh adanya program sekolah ramah anak misalnya. Nah kita lihat judul, kesesuaian antara judul dengan simpulan. Ini menjadi penting, ya, supaya judul itu harus menggambarkan isi dari artikel. Ya, judul boleh bombastis, tetapi isinya juga bombastis. Sebaliknya, jangan sampai judulnya biasa-biasa saja, Ternyata isinya sangat spesial. Nah, itu juga enggak pas, ya. Ini yang saya maksud. Mumpung di abstrak cross check cara membuat simpulan di abstrak dengan judul itu harus matching, ya, harus harus cocok, harus sesuai. Baik, silakan nanti dengan bahasa reviewer dibahasakan. Memang reviewer kan ini punya karakter macam-macam ya. Ada reviewer yang mereview artikel dengan kalimat-kalimat negatif banyak. Ya enggak apa-apa. Ada review-review yang mengomentari dengan kalimat-kalimat yang positif ya nggak apa-apa. Ada kalimat yang campuran antara negatif, positif. Ada juga review yang alami. Apa adanya dalam review. Silahkan menggunakan teknik apapun, nggak ada masalah. Yang saya maksud di kanan ini bukan review ya, tetapi ini adalah komen dari artikel ini yang nanti bisa disikapi oleh reviewer, dibahasakan dengan bahasa reviewer seperti apa enaknya gitu. Ya silakanlah dengan gayanya masing-masing ya -masing. lalu kemudian di pendahuluan salah satu hal yang harus dipertimbangkan nanti kalau bisa di pendahuluan itu ya di awal-awal itu tidak konseptual nah, misalnya nih ya pendidikan merupakan itu sudah jelas ya, sudah jelas itu ya pendidikan adalah usaha sudah jelas sudah Pendidikan nasional bertujuan untuk sudah jelas. Isi undang-undang ini begini, begini, begini, sudah jelas. lah di pendahuluan apa yang diinginkan? Ya, pendahuluan itu kan sebenarnya tidak banyak, paling satu dua lembar, ya satu spasi. Maka, ketika porsinya kecil, pendahuluan itu harus menampilkan hal-hal yang substansi. ya hal-hal yang konseptual itu sudah selesai di buku. Ya, orang sudah baca buku sudah puas, ya. Nah, maka komentar saya kalau ada pendahuluan seperti ini konseptual di bagian pendahuluan ini masih sangat kuat, ya. Padahal mestinya di sini pentingnya riset studi-studi awal yang dilakukan mengumpulkan menemukan data-data fakta-fakta yang menunjukkan ada problem, ada masalah, ya. Lalu kemudian kalau memang pendaluan dicampur dengan kajian teori bagian besar jurnal seperti itu, ya dihubungkan dengan temuan-temuan nah, artikel jurnal. Bolehlah buku, satu, dua, tiga buku yang primer ya, buku-buku sumber utama ya, silahkan. Kalau buku sumber utama sih kita tidak mempersoalkan tahunnya, tahun lama juga nggak masalah ya. Tapi lebih dominan buku-buku dan sebagainya. Ya misalnya, kutipan-kutipan dari Depdiknas. Sekarang ganti lagi Kemendikbud, besok mungkin ganti lagi apalagi ini terlalu cepat di Indonesia nih ya. apalagi hati-hati kalau ngutip peraturan-peraturan menteri itu seminggu bisa ganti ya sehingga expired artikel kita itu ya. masa kadaluarsanya itu malah lebih cepat gitu. Nah makanya kita pilih sajalah ya konseptual dari buku primer Nah, kemudian, temuan-temuan -temuan dari artikel jurnal yang layak kita rujuk, nah, yang memiliki masa kadal warsa, kesannya kadal itu menjadi lama, itu menjadi penting. Ya, nah, ini untuk pendahuluan. Jadi, tolong sekali lagi, nanti para reviewer fokus di bagian pendahuluan, arahkan substansi. Ya, substansi mengapa pentingnya penelitian, ya, fakta dan data apa yang kemudian ditemukan. Ya, lalu kemudian pentingnya dilakukan penelitian. Bagaimana konstruksi bangunan teori yang dibangun dari buku-buku sumber. Lalu bagaimana temuan-temuan penelitian yang sudah ada saat ini, hari ini, yang kemudian mengilhami dari riset ini. ya Itu yang menjadi penting di bagian pendahuluan. Ya, Lalu berikutnya, lanjut di bagian pendahuluan. Kita menemukan di bagian pendahuluan tujuan. Ya, kita cari yang berikutnya adalah tujuan baca tujuannya nah ini tujuan penelitiannya kan ada satu dua ada tiga ya oke okay lah ya nah, tujuannya ada tiga is oke okay. oke okay, sekarang kita perhatikan di atas tujuan itu ada apa nah, ya karena harusnya di bagian pendahuluan tujuan itu ditulis dibangun dari gap analisis dari riset-riset ya, ya. pendahulu, dari riset-riset terdahulu. Nah, ternyata di dalam artikel ini, gitu ya. Nah, jadi sebelum tujuan masih konseptual. Nah, maka di sini komentarnya adalah gap analisis sebelum masuk tujuan penelitian belum tampak. Ya, belum tampak adanya gap analisis. Padahal di sini dituntut adanya gap analisis. Minimal berapa? Ya, tidak ada minimal, tapi kalau bisa 3, 4, 5, 6 referensi dari jurnal sebelum tujuan yang digunakan untuk membangun tujuan penelitian di artikel ini. Ini penting ya, nah, sehingga ini menjadi prasyarat minimal yang harus dipenuhi kalau jurnalnya ingin artikel-artikelnya berstandar, reputasi eh, internasional, arahnya ke sana. Seperti manfaat di bagian pendahuluan, ini Ya, bisa dimasukkan, bisa tidak sebenarnya. Kalau memang manfaatnya sangat-sangat urgent, ya itu silakan dimasukkan. Tapi kalau manfaatnya adalah manfaat umum dari sebuah temuan penelitian, saya kira tidak perlu dimasukkan. Ya, ini harus kita pilih. Biasanya setelah tujuan, ya selesai bagian pendahuluan, jadi tidak usah dibangun lagi konseptual. Setelah tujuan, ya, kalau setelah tujuan masih dibangun. Konseptual masih dibangun narasi-narasi tentang teori-teori ini nanti muter-muter itu pendahuluannya, ya nanti muter-muter lalu berikutnya metodologi ya ini konstruksi metodologinya sudah cukup bagus ya misalnya uh, deskriptif ya penelitian penelitian uh, deskriptif di sini ya mengacu dari Sugiono 2010 Nah, itu sudah bagus, ya, mencantumkan seperti itu. Dan konstruksi dari metodenya juga sudah cukup bagus di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk metode itu minimal ada lima hal, ya, lima hal di metode. Syukur, syukur lima hal ini dikemas menjadi lima paragraf yang gemuk. Satu tentang metode, nah, metodenya apa yang digunakan? Mengapa metode itu yang dipilih? Ya, metode itu diacu dari siapa nah, ada referensinya kan lalu kemudian dalam konteks penelitian ini metode ini dipilih ya karena begini-begini pertimbangannya yang kedua partisipannya sasaran penelitiannya siapa dijabarkan siapa-siapa mereka punya karakteristik yang seperti apa ya seperti apa jabarkan Lalu kemudian data penelitiannya apa yang ketiga? Ya jabarkan datanya apa saja, mengapa ngambil data itu, lalu instrumen pengambilan datanya seperti apa, instrumennya yang digunakan, lalu kemudian uh, analisis datanya seperti apa. Jadi di metode ini sebenarnya sudah cukup bagus, ya sudah cukup rinci, ya. hanya memang mungkin nanti perlu dijabarkan lagi. Jadi yang saya tampilkan ini, contoh artikel ini, ini sebenarnya artikel yang sudah cukup bagus, sebagian besar artikel itu justru di bawah kualitas artikel ini. Ini masih ada masalah. Oke, enggak ada masalah. Tetapi di bawah artikel ini, kualitas yang di bawah dari contoh artikel ini, itu masih dominan dalam penelitian pendidikan kita. Ya, Itu saya alami sejak 2017 sampai sekarang ketika mereview artikel, ketemu artikel begini itu sudah seneng. Ya. artikel yang begini itu kita berani menstandarkan Sinta 2 walaupun masih sebenarnya kurang tetapi apa daya gitu kan. karena artikel-artikel yang lain itu lebih parah gitu kan. artikel yang seperti ini disinta 2 gitu kan Bismillah ini hal yang penting nanti Bapak Ibu perhatikan ya. yang saya blog ini adalah contoh yang mungkin harus ditinjau kembali Analisis regresi digunakan untuk mengungkap hubungan fungsional variabel-variabel penelitian. Nah, ini kan konseptual. Salah satu yang harus dihindari di metode adalah mendefinisikan, membuat sesuatu konseptual seperti ini. Ya, jadi hindari. Misalnya populasi, populasi itu adalah jangan. Konteksnya adalah populasi dalam penelitian ini itu apa dan siapa. Gitu. Ya, itu, ya. Jadi ini misalnya analisis regresi kalau dibahasakan analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini karena mempertimbangkan ini ini ini ini ini itu lebih pas. Itu lebih cocok ya. ya daripada ini mendefinisikan ya. Menjelaskan metode yang digunakan secara teknis ya. Hindari menjelaskan atau mendefinisikan konsep metode ya. Apapun di metode itu sebaiknya tidak didefinisikan, tidak dikonseptualisasikan, ya, tetapi lebih pada hal-hal yang terkait dengan teknis dalam penelitian. Lalu, nah, di bagian ini bagus, angketnya dirinci, wawancaranya dirinci, ya. Nah, penting sekali mendeskripsikan instrumen, misalnya angket ini sudah dirinci, nah, tapi mungkin bisa lebih rinci lagi. Angketnya terbuka apa tertutup? Berapa item yang ditanyakan? Ya, bagaimana proses pengembangan angketnya divalidasi? Enggak diberi masukan pakar-pakar apa? Gitu kan? Lalu diuji coba? Enggak angketnya nah, setelah dicoba angketnya disiapkan diberikan kepada siapa? Kapan diberikan? Teknik pemberiannya bagaimana? Bagaimana orang mengisi angketnya? Bagaimana angket dikumpulkan? Apakah daring? Apakah luring? Apakah dengan mekanisme apa, lalu bagaimana data angket itu dikumpulkan dan diolah? Ini sudah cukup rinci, tetapi sebenarnya masih punya peluang bisa dirinci lagi. Justru di sebagian besar artikel pendidikan kita, itu hanya begini nulisnya: penelitian ini mengumpulkan data dengan angket, wawancara, dan soal. Titik, sudah selesai. Nah, sebagian besar justru begitu. Ya, bukan hanya kurang informasinya tapi sebenarnya lebih disebut sebagai metodologi penelitian yang misterius. Kalau metodologi penelitian ini itu sudah bagus hanya mungkin bisa dijabarkan lagi, lebih berani lagi ya mendeskripsikannya. Gitu ya. Lalu kemudian istilah-istilah sulit penulis mungkin nanti yang dilangkahkan ya. Nah, saya kira hal-hal yang begini ya untuk bisa dideskripsikan instrumennya karena Bapak-Ibu sekalian, sebagai autor, para revier harus bisa menemukannya. Autor itu kalau untuk metode itu memang metode mengambil dari referensi orang. Sebenarnya di bagian metode, bagian mana sih yang bisa menjadi kebaharuan dari si autor dan timnya? Ya di instrumen, di alat pengumpul datanya nama instrumennya wawancara angket oke semua yang lain juga pakai as, nama yang sama tapi begitu masuk ke dalam cerita angketnya seperti ini, wawancaranya seperti ini, ada hal-hal yang baru yang selama ini jarang bahkan belum ditemukan di dalam uh, pengembangan angket dan wawancara ini menjadi hal yang penting ya sebagai contoh misalnya ya pada pendidikan anak usia dini misalnya angket tentang ya pendidikan kewirausahaan bagi anak atau calon guru Paut lah misalnya ya, mahasiswa Paut misalnya ya dilatih kewirausahaan pendidikan Paut nah, ternyata instrumennya itu sebelum digunakan di validasi dan diberi masukan dan disempurnakan bahasanya ya oleh pengusaha ya misalnya ya misalnya pengusaha apa Pengusaha alat peraga, pengusaha alat peraga yang alat peraganya digunakan di dalam pendidikan anak usia dini, dia bukan orang paut ya. Dia tidak punya background pendidikan, mungkin tetapi dia punya usaha alat peraga di bidang paut. Nah, itu ikut melakukan validasi, dan ketika memvalidasi, memberi masukan ini, ini, ini. Nah, itu kan menjadi salah satu unsur kebaruan juga, gitu ya. Jadi, unsur kebaruan itu tidak harus. Besar-besar, tidak harus banyak-banyak, tetapi ada di dalam teknisnya saja. Sudah, itu bisa menggambarkan sesuatu yang sifatnya uh, baru. Gitu, nah, ini penting, Bapak Ibu, ya, di bagian metode. Karena sekali lagi, apapun temuan penelitian, ya, tingkat kepercayaan temuannya tergantung metode yang digunakan. Kalau metodenya dipertanyakan, maka temuan apapun pasti dipertanyakan. Kalau metodenya tidak rinci, cenderung misterius, maka temuannya sehebat apapun, ya orang menjadi sulit percaya. Temuannya kecil, tapi metodenya sangat-sangat rinci dan rigid, dan sangat bisa dipercaya, orang mempercayai sekecil apapun temuannya itu. Nah, jadi kata kuncinya, Temuan di dalam artikel sangat tergantung dari konstruksi metodologi penelitiannya kalau itu artikel penelitian lalu berikutnya hasil dan pembahasan ya ya usul saya hasil itu tidak usah dibuat sub-sub misalnya menganalisis ini menganalisis ini jadi mengalir saja hasil gitu aja ya itu lebih bagus ya lebih alami lalu misalnya yang saya blok ya hasilnya untuk variabel ini ini variabel ini yang saya maksud sebenarnya mungkin data ini kalau digrafikkan atau dibuat tren grafiknya itu lebih bagus ya atau ditabelkanlah lah gitu kan daripada ditulis begini ya lalu kemudian di dalam hasil ada penjelasan sekolah ramah anak dapat dimaknai sebagai nah sebaiknya dihasil jangan lagi kembali ke konseptual tujuan sekolah ramah anak ialah nah, sebaiknya jangan lagi kembali ke cerita di pendahuluan ya hasil ya hasil hanya menyajikan hasil diberi pengantar diberi penjelasan singkat beri pengantar beri penjelasan singkat baik dalam bentuk deskripsi tabel grafik gambar silakan Ya, tetapi hindari hal-hal yang berkaitan dengan konseptual penyajian hasil yang menarik penyajian hasil yang unik hindari konseptual lagi di bagian hasil nah, nah ini yang saya maksud ada satu gambar setelah kita zoom gambar ini kabur nggak jelas ya gambar ini nggak cukup jelas karena mungkin ini dipotong gitu ya jadi Orang menganalisis data pakai SPSS. Dari SPSS dipotong itu tabelnya gambarnya, terus dicemplungkan ke dalam artikel ini. Ya. Hasil SPSS itu PDF begitu dimasukkan dalam artikel Word di PDF kan lagi ketika publish maka dua kali maka dia dijamin gambarnya tidak jelas. Ya. Yang begini ini langsung akan mempengaruhi kualitas penilaian di bagian instrumen pendukung artikel ya satu saja begini karena sekarang ini kan penilaian di akreditasi itu kan asesor itu menilai semua artikel yang terbit di terbitan itu lalu kemudian memberi nilai satu kalau dulu per artikel masih untung ini kalau per artikel karena nanti ada bilangan pembagi ya rata-ratanya seperti apa tapi kalau ada satu begini yang lain bagus ya lalu Asesor berpikir bahwa, "Oh, masih menerbitkan artikel yang ada gambar yang gambarnya tidak jernih." Gitu ya. Bagaimana gambar-gambar seperti ini ya? Memang, bagaimana caranya dengan program apa atau kemudian dibuat ulang, direkonstruksi ulang gambarnya? Gitu ya. Jadi, tidak uh, begitu saja ngopi dari uh, apa SPSS, misalnya cek kembali semua tabel, cek kembali semua gambar harus standar artikel jurnal oke sekarang kita lihat ke pembahasan di pembahasan kita bersyukur ada artikel yang sudah seperti ini berani menampilkan referensi tetapi referensinya kita cek misalnya nanti ya proses pembelajaran tidak pernah luput dari berbagai macam ini ini, ini citra dan sebagainya nah setelah kita cek citra ini ternyata buku gitu ya. nah ini berarti nggak pas ya Citasi untuk pembahasan, seperti yang saya sampaikan tadi, ini digunakan untuk membandingkan temuan, ya, untuk menguatkan temuan. Jadi, sebaiknya hindari konseptual, ya, hindari referensi-referensi dari buku di bagian pembahasan untuk artikel-artikel penelitian, ya, supaya kita tidak muter lagi. Ya, kita fokus saja pada temuannya. Ya, sekecil apapun, dibahasakan dengan yang banyak, kan bisa ya? Bagaimana caranya ya, supaya kemudian temuan yang kecil ya dinarasikan dengan banyak kalimat, kemudian orang bisa menikmati temuan itu. Nah, lalu simpulan ya? Nah, simpulan itu idealnya satu paragraf, cukup satu paragraf ya? Simpulan itu. Nah, misalnya di simpulan ini ada beberapa kata ya. Kalimat dari hasil observasi ditemukan adanya. Nah, sudah enggak usah cerita observasi lagi. Ini sudah simpulan. Simpulan itu selesai sudah, gitu ya. Tidak usah cerita lagi. Kalau hasil observasi tempatnya di pendahuluan tadi. Ya. Hasil penelitian diperoleh bahwa, nah, itu enggak usah lagi. Hasil penelitian sudah ada di hasil. Ya. Nah, tetapi di sini dikonstruksi konseptual. Kalimatnya menyesuaikan tujuan, disajikan temuan utamanya apa yang paling spesial, lalu dinarasikan dengan narasi yang solusi yang solutif. Ya, lalu orang bisa membaca simpulan ini menjadi tahu, ya, apa kontribusi dari penelitian ini sekecil apapun terhadap dunia pendidikan anak usia dini. Nah, terakhir, ya, ini terakhir tolong daftar pusaka cek lagi satu persatu ya cek satu persatu misalnya di sini ya ahmadi a ah, ini buku apakah betul buku tentang ideologi pendidikan islam itu yang 2015 itu yang terbaik apa ada buku yang terbaru yang mungkin hasil revisi-revisi yang 2019 2018 gitu kan tapi nggak ada masalah kalau buku is oke okay. Kemudian ada referensi jurnal obsesi. Nah, ternyata referensinya, oh ini ketemu jurnal obsesinya banyak misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau kalau ini artikel terbit di jurnal lain ataupun di jurnalnya sendiri, ya sebaiknya memang kita batasi juga ya referensi-referensi yang mensitasi dari jurnal-jurnal uh, yang diterbitkan Self citation itu ya, itu silakan ya, tetapi dibatasi aja ya. Tapi kalau memang diperlukan ya silakan. Tetapi yang penting kan di semua artikel jurnal-jurnal yang direferensi tidak ngumpul itu-itu aja. Kalau itu-itu saja berarti kan ya mungkin ada permintaan sitasi. Ya, tetapi kalau misalnya tidak, yaitu berarti memang artikel ini artikel yang paling banyak sitasinya dari jurnal tertentu misalnya. Itu saya kira nggak ada masalah. Ya, nah, misalnya seperti kamus besar bahasa Indonesia, apakah itu lazim digunakan ya lalu kemudian uh, ada Depdiknas ada Indonesia nah, ini juga dua hal yang sama-sama undang-undang tetapi satu dikutip dari Depdiknas satu dari Indonesia ya yang begini-begini maksud saya para reviewer mohon juga menyempatkan mensimulasi beberapa daftar pustaka kalau di jurnal yang memang Diharapkan ya daftar pustaka dibaca satu persatu. Pastikan tidak ada persoalan di daftar pustaka, ya. Karena persoalan etika, persoalan plagiarisme, plagiat itu sebenarnya dari daftar pustaka, ya. Daftar pustaka yang nggak bener intinya begitu. Plagiasi itu kan intinya karena daftar pustaka yang tidak bener itu. Intinya itu saja sebenarnya, ya. Kalau daftar pustakanya bener cara ngutipnya dan sebagainya penulisannya ya tentu saja kita terbebas dari persoalan-persoalan plagiasi